Halo teman-teman unboxing lagi nih ini masih dari merek Ladypin ya teman-teman ada 106 piece dan ini 4 in 1 dan satu kotak ini bisa menjadi mobil dan juga robot ya teman-teman Oke Mari kita buka dan rakit ya teman-teman selamat menonton saya juga teman-teman sekarang kita mau bikin apa ya? ya oh, tadi kita bikin ini ya robot dan nah, sekarang kita akan membuat mobilnya ya teman-teman dan itu harus kita bongkar semuanya teman-teman dan kita mulai dari nol oke okay? mari kita bongkar teman-teman selamat teman -teman menonton.